Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada sirah saya, jasi, Sirah saya, Katana Sirah saya, Tante Ini ada, Bebas paku. Ancik Ini nanteng awas dulu Oh ya. Kedua ini tiga ini <risas> <tuk> ya. ping, ping. ini tajem ini tajem Terima kasih ya.